Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Les Alor Dimanapun kalian merede selamat datang Dan bergabung kembali Di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar baik Kabar terbaru dan pastinya Bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan Channel ini jangan lupa untuk Mendukungnya dengan cara klik Like, Comment, dan Subscribe Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini Terus berkembang untuk selalu memberikan kabar bahagia dari Leslar tentunya Baiklah bersahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita lihat ada kabar yang sangat membanggakan sekali ya Terutama dengan sosok Les Selain suaranya yang sangat dahsyat Tentunya attitude-nya pun selalu membuat kita kagum dan bangga Kali ini ada kabar dari kita kitabisa.com persahabat ya Warga Baik of Dears 2022, Lesti Kejora nih, mengajak 9.437 lebih warga berbagi di aplikasi Kita Bisa. Proyek kebaikan Lesti Kejora berhasil mengumpulkan rp rupiah lewat kitabisa.com. Ini keren banget bersahabat. Ini dia prestasi kebaikan seorang Lesti Kejora. Bantuan untuk warga terdampak gempa Cianjur berupa mesin air minum gratis, kebutuhan dapur umum, kebutuhan media obat-obatan dan selimut, 200 paket makanan siang dan malam untuk bayi dan balita selama 5 sampai 10 hari. Perlengkapan kebutuhan bayi atau susu pakaian makanan, masjid darurat, tenda, alat ibadah, karpet dan perlengkapan ibadah lainnya. Lesti Kejora ajak ribuan orang baik untuk ikut bantu warga terdampak gempa di Cianjur. Kali ini bantuan berupa kebutuhan dapur umum, obat-obatan, alat ibadah, selimut, dan sembako telah disalurkan untuk warga di pengungsian. Tak lupa juga mesin air minum gratis turut disediakan Lesti Kejora dan orang baik agar warga di Cianjur bisa mendapat air minum dengan mudah keren banget persahabat Masya Allah dan tentunya begitu banyak lainnya bantuan-bantuan yang telah disalurkan mengenai aplikasi kitabisa.com dari Lesti dan orang baik pastinya Masya Allah kita lihat juga persahabat komentar banyak sekali diberikan diantaranya dari akun Abang Fatih lovers mengatakan Masya Allah tabarakallah semoga berkah Amin ini kebanggaan banget untuk warga Konoha kita salut kita selalu kagum dengan sosok Lesti Kejora kemudian juga persahabat kita lihat ya ada cedukan vitamin lama Masya Allah banget ya BBL aksinya bikin kita bahagia banget ketika mau makan persahabat ya Bunda Lesti bilang bahwa makannya BBL harus disuapin Eh malah nggak mau nih Ya malah pengennya sendiri Ini anak pinter banget Masya Allah Saking lucu dan menggemaskannya Kita aja selalu bahagia melihat ekspresinya BBL Masya Allah Sehat selalu ya anak Mudah-mudahan selalu menjadi penyemangat Penguat dan menjadi kebanggaan Kedua orang tua Amin Kita lihat juga persahabat Diunggah nih guys-nya Kak Nova mengunggah kembali postingannya Papa Bilar Bapak Bilar, persahabat ya, sebelumnya memang menuliskan sebuah kalimat panjang mengenai akun yang selalu menggiring opini. Dan Bapak pun Bunda Lesi Kejora pun sepakat akan melaporkan ke polisi, persahabat ya, akun Julid yang selalu menggiring opini. Kita hanya selalu mendoakan yang terbaik, persahabatnya. Mudah-mudahan Lesti dan rizki Pilar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Hanya itu yang selalu kita panjatkan, persahabatnya. Mudah-mudahan Lesti selalu bahagia, rumah tangganya. Kemudian, juga, persahabatan kita lihat eh, di sini, juga ada akun yang tentunya selalu. Menggiring opini, salah satunya insert live sahabat ya kali ini mengunggah foto Bunda Lesti Dan ada sebuah kalimat atau judul Hadiri acara sendiri tanpa bilar Ekspresi sedih Lesti jadi sorotan Ini juga bersahabat yang menggiring opini banget Bunda Lesti tidak merasa sedih Masalah merasa bahagia sekali ya Dengan idola kesayangan kita Rizky Bilar Dan tentunya memang banyak sekali akun-akun Yang selalu menggiring opini dan bikin Leslar pun persahabatnya ya, kesabarannya sudah habis nih Kesabaran pasti ada batasnya persahabat Jadi untuk kalian semuanya, hati-hati bersosial media Sama-sama, kita sebagai fans harus menjadi garda terdepan Leslar Tetap semangat untuk dukung idola kesayangan kita Kita lihat juga persahabat ya, untuk selanjutnya vitamin bahagia pun kita dapatkan Masya Allah, walaupun ini Ledpost persahabat ya Yang baru diunggah pastinya Vitamin dari atas nih Persahabat ya. aduh luar biasa Idola kesayangan kita, Masya Allah Keluarga yang sangat bahagia Semoga Leslar selalu Dilindungi dari orang-orang yang tidak baik, dan tentunya doa terbaik yang selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita dan keluarga besar. Amin. Masya Allah, bersahabat ya. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan kabar baik dan kejutan bahagia dari idola kita. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang ucapkan terima kasih.